kota indonesia alah gampang jakarta c-a-k-a-r-t-a 5 -A kota nama buah c-e-r-u-k pas oh bata ke? ini gak ngisi DTS DTS opo oh, opo oh, pertanyaan ini angka tuh punang ngarpe kambu ini L oh, oh no pertanyaan banget oh iya ngarepe ngarpe kambu ini L saru ya mesti bon. lah <laughs> La, opo sih dipikir pokoknya raya untuk ngomong kuih nah, terus apa anggota badan cengar pekambur ini elio kuih apa ini jawabannya? ya opo. ayo opo. ya opo. ayo opo. ya opo. Wah, itu udah dipikir tenanan pokoknya jawabannya udah kuih daripada padu mending dipikir bareng ya ayo dipikir bareng Aha. Aku, aku ngerti jawabane. Ha opo jawabanmu? Apa jawabanmu? Apa jawabannya? Jawabannya Apa jawabanmu apa? A apa jawabanmu? Aku gua jawabanmu. Ha opo jawaban? Jawaban iki penake kaya ngene kok. Jawaban iki kempol. Oh iya, jawabannya kuwi. Ya aku tak bali. Ya wis kana, aku tak lanjut. Uh.